dikasih rejeki lancar, dikasih hidup yang barokah dan bermanfaat bagi keluarga saudara maupun orang lain. Amin amin. Ya robbal alamin. Oke, Oke Lur, video kali ini saya berada di Kelut Pos 1 mau lihat acara Bremos Audio di atas puncak lereng Kelut sana. Bremos Audio ini acara komunitas se-Army Indonesia. Eh. Saya bersama rombongan komunitas segi lagi blusukan lewat persawahan. kelur, Medan yang menantang mulut saya tadi di atas hampir jatuh terpleset, karena jalannya licin, juga berlumpur, juga menegangkan. <tik> Yang lewat sini banyak lur. Kalau lewat jalan aspal, tidak bisa lur. Semua jalan pelut dipenuhi rombongan komunitas subi army. Jadi, jalan satu-satunya kita harus lewat persawahan pelut naik turun biar bisa lihat acara bromo's audio. <SILENCIO> <SILENCIO> Semua teman-teman pada teriak lur di atas sana saya lihat ada yang terpeleset jatuh lur yang penting kita hati-hati lur juga banyak berdoa mudah-mudahan teman-teman yang lewat sini dikasih keselamatan, amin. Semua dah makna cepet-cepet ya wak Jangan lupa like dan subscribe ya lur. Biar tahu video-video saya yang baru lagi. Jangan. Lupa like dan Alhamdulillah lur, sudah sampai atas. Jalannya sudah datar, tidak naik turun lagi. Di sini suasananya sudah mulai ramai lur, tapi belum sampai panggung Bremos Audio. Ini masih perjalanan lagi. Di sini macet total lur. Oh. Oh. Oh. tembak yeah. oh, yeah. cewek manis cantik putih kayak Cina yang pakai kacamata di belakang saya ini pernah saya rekam Lur pas lagi joget DJ bersama teman-temannya acara Bromose Audio sebiarmi di atas sana tapi konten yang satunya berjudul suasana kelut dibuat heboh bremos Audio saya upload satu jam Lur yang nonton sudah 200 lebih mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Sekarang sudah hampir sampai lur, panggungnya sudah mulai kelihatan. Di sini ramai pedagang lur, yang ingin beli, aksesoris sepeda motor ada lur, juga kaos, celana juga stiker, juga yang lainnya. Di sini juga banyak warung-warung makanan juga jajanan. Sekarang saya mau lihat kontes Sibi, nya banyak, juga mending-mending juga ganteng-ganteng lor, saya sampai jatuh cinta lor, mandangin Sibi-Sibi yang mending-mending ini. Mampir, lihat-lihat stiker dulu, lor. Teman saya ini kayaknya mau beli stiker. Di sini stikernya banyak, lor. Juga harganya terjangkau. Kalau saya sebenarnya sih kepingin kaos yang warna hitam, lor. Tapi saya belum bawa uang banyak, jadinya cuma bayangin kaos-kaos yang saya sukai aja. Kalau si bitua yang ini, lebih klasik lur, buat foto-foto juga buat rekam video juga asik banget, romantis banget orang ini, lagi foto-foto berdua sambil naik si bitua. saya sudah hampir sampai Panggung Lur. Komunitas sibi pada istirahat Lur. Kasihan banget Lur, perjalanan ke sini sudah tadi malam. Sekarang pasti full kecapean. Sudah sampai panggung, tapi saya lewat atas lur Lewat bawah jalannya sudah full penonton Kalau lewat sini disarankan, harus hati-hati lur Kalau tidak, bisa kepleset ke bawah lur Sound DJ-nya enak didengar lur Suara bassnya begitu empuk juga makduk di dada Oke lur Saatnya kita menonton sound DJ-nya Bruno Slur. Semuanya seluruh, seluruh. Amin pada satu satu saudaraku semuanya seluruhku